Dan panggilan terakhir pada Bapak Muhammad Ihsan Ansyad penumpang pesawat Air Asia Indonesia Renovar penerbangan QZ Sudah panggilan boarding dan saya berusaha menjadi yang terakhir masuk pesawat Silakan dengan Bapak ya Dengan Bapak Indra Permana ya Kali menuju gerbang desa kan? Terima kasih D, ya. delta Biasanya super urgent ini selalu tepat waktu harusnya boarding tadi jam 9.10 flight nya jam 9.40 sekarang sudah jam 9.38 ini berarti pesawat yang dari Jakarta nih kenapa sekarang dari Jakarta saling delay karena cuaca buruk mungkin ya Di Jakarta itu cuaca buruk katanya, menurut laporan BMKG di akhir tahun ini. Itu mungkin sebabnya. Jakarta. Saya sudah sampai di Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang, Banten. Oh ya, yeah. saya mau ke Semarang hari ini. Saya mau ke Semarang, connection flightnya itu jam 1 dari sini. Uh, sekarang udah jam 11.45, zuhur jam 11.58 di sini. Saya mau ke salat dulu. Terus kalau sempat, mudah-mudahan bisa makan. Boardingnya jam 12.30 soalnya. Pemirsa, okay. hey. hey. saya sekarang ada di Terminal 1 Soekarno-Hatta International Airport. Uh, ini di gate 5. Di sini ada musola yang besar. permisi maaf, permisi mas uh, musala yang besar itu di mana ya lupa saya kayaknya dulu saya pernah gitu. cuma saya lupa di terminal berapa? Eh di gate berapa? Eh, oh. coba ya bos online apa itu gate berapa, Dik? Salah. Saya lupa. Dulu itu saya selbrun nah. Salah di ini, di sana. Pesan. Terima kasih. <stuh> kepada Ibu yang hari ini. Udah selesai, soalnya. Tujuh, tujuh, silakan tujuh, ke pesawat udara tujuh, tujuh, kasih ayo ayo Tiga Apa apa? Ke Arkenso Coffee Botak udah oh, ya. alhamdulillah. Makasih Mas ya. Makasih ya. ya. HP saya mati. Oh, mati. Mati, oh, ya. Ya. Abis baterai. Habis baterai. bisakah Bisa kah oh, saya ngecas HP? Bisa, bisa, depannya. Kecil, Pak. Ini, Pak. Yang type C. Oh, kabelnya saya kan ada. Itu. Ada, kabelnya? ada, ada. Kalau ada ini, Bisa Pak Oh kalau guna bisa iya. Oh gitu Kalau selainnya itu gak bisa, gak bisa. <laughs> Karena dia mau terbang ke Lombok Nah sini nggak ada gak ada Adanya dia iya Adanya di, Adanya di Aduh Akhirnya Dia ngejar sudah sana. beli tiket tapi nggak tahu estimasi jamnya Perjalanan berapa jam Iya nah, Saya yang bingung, kejar <laughs> waktunya. Iya iya iya. <laughs> Wah ngebut lah tuh. Nah, iya. posisi posisi kayak gini mau liburan. Iya kayak gini kan tahun baru ya. Padat gini kendaraan jalanan. Akhirnya mau tidak mau harus masuk kampung Akhirnya Pedal order. dari Semarang ya. Iya. Akhirnya odol sampai Juanda. Semarang ke Juanda berapa tuh jadinya? Belas setengah udah dites setengah Iya, sudah sama tolnya semua. Iya. Ya udah ku pepet. Iya. <laughs> daripada transit Jakarta kan. lucu rasanya. Jakarta sehari. <laughs> iya, sehari ya. Ini pusat kota Semarang nih ya. Iya. 5-nya ini. Simpang 5. Jembatan Sentra Kuliner. Yes, Semarang nih. kotanya PSIS nih <laughs> Stadion Jatidiri ya yeah. Oh ini hotelnya Grand Arkansas Tepat tengah kota tidak nah, sama sama mall juga Oh ini sama mall nih Iya sebelah ini Oh mall ini punya belanjaan itu juga mall Oh iya ya sudah Nah, sampai, sebelah Ohis baik bapak untuk sarapan bisa di lantai empat bapak ya jam berapa uh, jam enam kita siap sampai jam sepuluh bapak baik terima kasih <tiri> terima kasih selamat beristirahat ya halo oke okay. Tidak masalah, duduk dulu lah. Hmm. Apakah ini terlihat seperti muka capek? Alhamdulillah, pemirsa, saya sudah berada di Malang. Eh, di Malang, di Semarang, Jawa Tengah. Saya berada di sini satu hari saja. Saya diundang oleh pasien. Sebenarnya, pasien ini dari Pati. Pati itu sekitar dua jam dari sini eh, dari bandara Ahmad Yani pokoknya patokan saya kalau ke rumah pasien itu dari bandaranya bisa pasien daftar kan alamatnya di mana saya lihat berapa jaraknya dari bandara patokannya itu bandara dua jam dari kota Semarang lah pokoknya rumah pasien ini di Pati nah waktu itu saya tanya eh bukan eh, mereka nanya dokter Indra lebih mudah di mana katanya di Semarang atau di Pati? Langsung saya jawab di Semarang bu. Lebih mudah bagi saya. Ya udah katanya. Kalau gitu kita rukyahnya di Semarang di hotel. Kami juga mau ke sana katanya. Jadi mereka sekeluarga ini ya lagi liburan, liburan sekolah anaknya kan. Sekalian liburan lah di Semarang. Sekaligus semua rukiah Tahun baru. Mudah-mudahan sembuh kan itu harapannya. Tahun baru. Sakitnya sudah sembuh kan gitu kan Jadi Rukiahnya itu saya jadwalkan Malam ini jam 8 Ini saya mau istirahat dulu Saya sampai sini Jam berapa nih? Jam 3 lewat 12 sekarang Saya mau istirahat dulu Mulihkan dulu Tadi penerbangannya tuh Agak gak enak Ya karena ini cuaca lagi Lagi uh, Kurang bagus kata BMKG Cuaca ekstrim Meng Uh, apa, uh, mengakhiri tahun 2022 ini Ini udah tanggal 29 29.30.31 Tiga hari ini, cuaca Nggak bagus katanya Tadi di Jakarta, eh, di Pontianak Alhamdulillah tadi nggak hujan Kemarin juga nggak hujan, seharian nggak hujan Cuman berawan aja tadi Waktu take off, nggak ada masalah Pas mau sampai di Soekarno-Hatta, di Tangerang di atas itu berawan, jadi pesawat itu agak, agak guncang, tapi tidak hujan tadi sampai di Tangerang terus uh, flight dari Soekarno Hatta ke sini juga tadi tidak ada masalah waktu take off pas udah mau landing di Semarang ini tadi agak goyang lebih kuat goyangnya daripada di waktu mau ke Tangerang ada awan Uh, terus uh, anginnya kencang tadi. Lihat kan tadi waktu di Bandara Ahmad Yani itu kencang anginnya. Pohon aja sampai kayak gitu. Oke, okay, uh, saya mau apa ya? habis ini ya, saya mau ngecharge. HP <laughs> saya mati. Saya mau ngejar Saya mau istirahat untuk persiapan malam ini. Jadi rukiyanya malam ini jam 8 Habis sholat isya kayaknya di kamar mereka nih, di kamar pasien. Mereka menginap di sini juga di hotel yang sama. Hotel apa namanya tadi? Arkansas. Grand Arkansas. Grand Arkansas Park View. Yeah. Di tengah kota Semarang. Di Simpang 5, namanya Simpang 5 ada Tadi waktu mau masuk tuh kan ada mall, ada 21, ada banyak. Pusat keramaian lah pokoknya. Terus, uh, sesi keduanya besok pagi Besok pagi sebelum saya check out Besok saya check out Maksimal kan jam 12 tuh Sebelum Ya sebelum itulah uh, Semoga Allah mudahkan proses rukyahnya. Malam ini bisa dapat satu sesi nih jam 8 sampai jam setengah 10 Maksimal sampai jam 10 lah Ini bisa satu sesi Besok pagi habis sarapan kalau saya sih jam 7 udah siap, kan sarapannya jam 6 tuh. Kalau keluarga ibu ini mungkin karena banyak kan. Mungkin siap-siapnya jam 8. Taruhlah jam 8 berarti sesi dua ruqyahnya besok pagi itu jam 8. Jam 8 sampai jam setengah sepuluh atau jam 10 pagi atau langsung bablas sampai jam 11 mungkin. Ya nah, lihatlah, saya lupa juga berapa peserta yang mau diukirnya. Ya pokoknya satu keluarga anaknya ada beberapa bapak ibu uh, saya belum lihat lagi ya pokoknya kayak gitulah dan masya Allah masya Allah masya Allah saya dapat hotel kayak ini ini saya disiapkan biasanya kan pasien tuh kasih akomodasi saya yang yang siapkan semuanya tiketnya taksi uh, hotel itu semuanya saya kalau ibu ini saya udah dikasih akomodasi, terus beliau siapkan juga hotel, masya Allah, baik sekali. Dan hotel ini nyaman sekali, Anda bisa lihat kamarnya kan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cukur. Ya, Alhamdulillah, itu patut disyukuri. Oke, cukuplah lah, saya masuk kemas-kemas dulu. Assalamualaikum, salam ibu. Terima kasih. Silahkan pak, silahkan pak. Masuk, masuk. Yeah. Maaf pak, eh masuk pak. Waduh, banyak sekali ini. Dipakai aja ininya. 829 ya? Iya. Yeah. Kamar 829 dua Masya Allah, saya dikasih makanan. ini lengkeng ikan bakar cianjur ini ikan bakar cianjur. oh ini rumah makanya ikan bakar cianjur 19.57 lewat lima saatnya menuju ke kamar pasien. Let's go, bismillah. Assalamualaikum. Belnya bunyi enggak sih? Bunyi, bunyi. bunyi. Lampunya itu? Assalamualaikum. Alhamdulillah. <tuh> <tuh> nyatu ya. Mas, Pak. Alhamdulillah. Ibu. Di mana kita? Sini ya. Dulu, dulu. Ya, ya, ya. selesai sarapan dan sekarang Siap-siap untuk sesi rukaya selanjutnya Sekarang jam berapa nih? Jam 7 lewat 8 menit Sesi rukaya yang kedua Jam 7.30 Tadi malam sampai jam 11 Jam 11an Saya tidur jam 12an Udah pada kendor, saya udah lama nggak latihan nih. Udah dua minggu lebih. pas bangun, tapi sudah minum kopi ya, insya Allah semangat, udah semangat, segar oke, masih ada waktu 20 menit sebelum pasiennya datang Ada pasien yang tanya Dokter Indra kalau zikir pagi petang itu harus dikerjakan semuanya kah? Jawabannya nah, pertama itu ibadah sunnah Zikir pagi petang itu ibadah sunnah kalau sunnah berarti tidak tidak harus kan secara fikih hukumnya tidak harus tidak harus beda dengan uh, wajib kayak sholat fardhu yaitu wajib. Keadaannya bagaimanapun wajib Kalau zikir pagi petang Itu ibadah sunnah Kalau ditanya haruskah semuanya Atau haruskah itu dikerjakan Ya jawabannya tidak Karena itu ibadah sunnah Nah diantara Zikir pagi Diantara manfaat zikir pagi petang itu adalah uh, Perlindungan dari Allah dan Terhadap Berbagai macam keburukan Dari keburukan yang datang dari sihir, dari gangguan jin, dari ain, dari penyakit-penyakit Dari musibah, dari segala keburukan Di antara manfaatnya itu Kemudian lebih umum lagi, dia adalah ibadah kan Jadi kalau kita melakukan zikir pagi, zikir petang itu kita sedang beribadah Dan itu pahalanya besar Pahalanya besar, ibadahnya ringan, cuman berzikir Tapi pahalanya besar jadi itu sangat worth it untuk dilakukan gitu Jangan dijadikan beban Saya habis rukiah, kata perukiahnya Saya uh, baca zikir pagi petang setiap hari gitu ya Lalu dia nanya saya Itu kalau dibaca semua kan banyak Boleh nggak saya baca sebagian aja katanya Jawabannya boleh-boleh aja sih nggak ada, nggak, nggak, nggak ada larangan Nggak ada perintah yang wajib gitu Karena memang bukan ibadah wajib Tapi itu banyak manfaatnya loh bukan sekadar kita mendapatkan perlindungan dari Allah itu dapat pahala kita terhitung beribadah kan. Terus kata Ibnu Qayyim rahimahullah, zikir pagi petang itu seperti baju besi, baju zirah baju orang uh, untuk perang itu. Sekarang coba Anda pikirkan. Dari kumpulan zikir pagi dan petang yang banyak yang diajarkan oleh Nabi, yang datang dari hadis-hadis yang sahih. Anggaplah itu satu baju perang full Satu baju besi full Dari helm Leher baju full Badan, sarung tangan, sama sepatu Lalu Anda hanya membaca Beberapanya saja misalnya Atau sebagian kecilnya Nah, anggaplah Ketika Anda melakukan itu Anda hanya mendapat sebagian dari Atau memakai sebagian saja dari Baju besi, baju pelindung itu Misalnya cuma pakai helm, badannya tidak ada Kakinya tidak ada, tangannya tidak ada Terbuka masih Jadi perlindungannya tidak full Kan? Perlindungannya tidak full Itu kalau dari aspek perlindungan Dari al ya Memohon perlindungan kepada Allah Kalau dari sisi pahala Misalnya Zikir paginya ada uh, Katakanlah 14 item Zikir paginya 14 item Kalau ini dikerjakan semua Kita dapat pahala um, 1400 misalnya, misalnya ya, 1400 poin pahala. Terus kita cuma kerjakan dua, cuman dapat 200 dari 1400 pahala. Tuh, ya kan? Ya, kira-kira begitulah. Jadi jawaban saya, ya boleh-boleh aja karena memang itu bukan ibadah yang wajib. Tapi ketika Anda hanya mengerjakannya sedikit, pahalanya juga sedikit. Perlindungannya juga sedikit Dan ingat, dari kumpulan zikir pagi dan petang itu Tidak semuanya mengandung al-istia'adah al ya Tidak semuanya Sebagian besar itu mengandung al-istia'adah Atau permohonan perlindungan kepada Allah Iya, tapi sebagian lagi tidak Contohnya misalnya Siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdihi Seratus kali setiap hari Maka tidak akan diampunkan dosa-dosa yang sebanyak bui lautan Itu tidak ada Kalimat yang eksplisit Mengatakan bahwa Siapa yang mengerjakan itu akan dapat Perlindungan dari jin Misalnya dari sihir misalnya. Tidak ada. Jadi itu uh, Murni dapat pahala aja gitu. Jadi Kalau saya tidak sempat Saya rasanya malas Saya berat, saya baru mulai Zikir pagi petang ini rasanya susah Dokter Indra saya tidak bisa baca semuanya. Saya tidak bisa amalkan semuanya. Ada ndak yang paling fundamental, yang paling pokok, yang paling penting, ada jawabannya itu 4 satu, membaca ayat kursi, membaca ayat kursi satu kali di waktu pagi, membaca ayat kursi satu kali di waktu sore. Yang kedua, membaca surah Al-ikhlas. Tiga kali di waktu pagi dan petang. Yang ketiga, membaca surah Al-Falaq tiga kali waktu pagi dan tiga kali waktu petang. Yang keempat membaca surah An Nas tiga kali waktu pagi tiga kali waktu petang. Kalau anda sibuk setidaknya jangan lewatkan ini. Ini ini mudah loh Insya Allah mudah. Anda habis sholat subuh misalnya dari masjid mau pulang ke rumah misalnya jalan kaki itu bisa beres itu alik uh, ayat kursi satu kali aliklasa falak An Nas tiga tiga kali beres atau sambil nyetir misalnya atau sambil Sambil masak misalnya Itu bisa kok, itu mudah sekali Nah Kalau 4 item ini pun Anda tidak bisa kerjakan Sebaiknya Anda cek hati Anda Mungkin Anda terlalu banyak berbuat maksiat Sehingga itu menahan Anda Untuk melakukan zikir Apalagi untuk membaca Quran Akan jadi terasa berat Karena dosa-dosa yang kita lakukan Itu efek maksiat tuh, itu Salah satu efek Maksiat yang kita lakukan berulang-ulang adalah kita terhalang dari ibadah, terhalang dari kebaikan. itu, wallahu a'lam. Terus, ilmu itu diturunkan kepada anak-anaknya, tapi saya nggak mau karena jam, tanggal dan harinya mau Meninggal dia tahu, kan? Saya takut, nggak mau. Masuk kamar, mati kok. Tahu, tahu waktunya, kan? Saya takut, saya nggak mau. gitu loh, waktu itu saya masih kecil, waktu itu masih SMP. Mau seperti itu yang mau, itu kakak saya. Kakak saya kemarin yang meninggal, terus e, ipar saya, terus kakak saya yang satunya juga meninggal, juga meninggal juga. Terus kakak saya yang satunya laki-laki semua itu sekarang masih hidup. <tuk> Ya ilmunya kayak begitu tuh tadi, tapi dia semedi, Kak semedi itu kan misalnya anaknya kan ada yang di Lombok Mau waktu dulu kan nggak ada HP ya Pak, surat kan ya, kalau surat kan lama Terus dia bapak saya itu semedi di kamar kayak gitu Terus bilang gini induk, saya ini mau semedi, mau uh, melihat kakakmu, menengok kakak dia ada di Lombok, saya jangan diganggu ya Itu bukan saya Sudah, sudah enggak Cuma raga saya Jadi misal saya dibangunin pun Enggak bisa kembali Enggak bisa bangun kan gitu Jadi cuma raga ya Jiwanya ini melayang ke Lombok gitu loh Menengok terus berapa jam lagi kembali, gitu. Dan, <tuh> kembali bisa. Itu dulu gitu itu Saya masih SMP waktu itu. Saya ingat terima rogosukma, oh, namanya oh, Raga, ya, ya. Hmm. raganya di sini sukma itu nah itu diturunkan, diturunkan, gitu, loh <coughs> diturunkan itu juga dari <coughs> dari belajar yang gimana ya katanya harus puasa, harus uh, melek malam semalaman terus keluar kayak gitu, tapi saya nggak tahu orang tukang kakak saya yang cerita kok kayak gitu. Tapi alhamdulillah bapak saya meninggalnya itu tenang karena dia sudah pasrah kepada yang di atas kepercayaan seperti dia tadi anak anak anaknya disuruh pulang semua waktu itu ini ini masih kecil masih satu tahun saya bapak saya saya bawa ke rumah sakit dia mau karena mungkin hari itu dia tahu kalau kalau saya ini mau meninggal kan gitu terus saya disuruh pulang dia sudah eh dia eh, nggak bisa dulu, alhamdulillah saya bisa bisa eh, eh, bisa BAP, alhamdulillah aku senang dia. Terus saya disuruh pulang karena alasannya ngajak anak kecil. Tapi sebelumnya dia sudah berpesan kalau saya meninggal jangan sampai ada yang nangisin saya. Kalau saya menangis nanti saya nggak bisa masuk surga. Tapi kalau kalau nggak ditangisin saya bisa ikhlas dan bisa naik surga. Terus saya tanya. Surga dan nerakanya Bapak itu bagaimana, kan gitu karena saya sudah punya anak kan waktu itu Gini, kalau surganya saya itu, surga ya sudah sudah hilang, enggak, enggak, sudah hilang, hilang sama sekali gitu loh Terus kalau neraka itu, ya melayang-layang terus jiwa saya, apa, jiwa kan ya, okay. sukmah so so Sosok mbah saya ngelayang-layang terus terus saya nempel ke siapa ke siapa ke siapa Tapi bapak itu ilmunya jadi turunan dari mbak-mbak saya juga. Ya. Ada. Oke. Okay. Ya. ya. Sampai sampai. Sampai. Sampai. Selamat, sampai. Selamat sampai tujuan. Amin Pulang ibu. Pulang kemana? Pulang ke rumah bu. Ya. Rumahnya di Pontianak, <laughs> Kalimantan Barat. Jauh. Ya bu, ya. hmm, ya, bu. nyebrang laut Jawa saya. Ya. <laughs> laut Selamat Jawa. Tujuan, ya, Pak, ya. Amin amin ibu, semoga <laughs> sehat selalu. Amin ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, ya, Ibu. Selamat malam. Iya. Saya sudah uh, Rangkaian rukiah dua hari ini Dari tadi malam sampai Tadi pagi Dan berakhir di siang hari ini Mirsa um, Kasusnya cukup sulit Karena Terkait dengan Ini kayaknya gangguan Ini ya gangguan Jin leluhur Dari silsilah keluarga mereka itu memang Orang-orang sakti Sampailah ke anak cucunya sekarang, ada yang uh, bisa ngeliat jin, ada yang bisa tahu masa depan, gitu. seperti orang yang ada gangguan jin leluhur pada umumnya lah. Tapi ya bagaimanapun, alhamdulillah Allah mudahkan terus rukiahnya ya. Dan semoga uh, tidak ada gangguan lagi seterusnya untuk keluarga ini. Bagi anda yang ingin mengundang saya ke kota anda, silakan hubungi saya melalui chat, whatsapp ke nomor yang ada di atas ini. Oke, okay, cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.